Tanpa sanggutmu Bagai panas tanpa hujan Jiwaku berbisik lirik Ku harus milikimu Aku bisa membuat Jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta Kepadaku beri sedikit waktu biar cinta datang ke rata.